Bismillahirrahmanirrahim Wa ar Painan mengenalikannya jauh, tahu kan kita, anak kan orang itu orang kita Nanti anak itu tak Orang Oke, itu dua buat lo. alasan. fakal On sehingga yani. bapak itu kangen <cafeteria> Bapak ya bapak itu orang Allah merko anak di kari. Ketika eniku kalau muncul, pasti Bawa yang Cincin ini dikombulani uang tua, tengah-tengah harian zaman jurnal lemah, pulau tua, apapun saat aktif saat ini kita ini tua, maka wali kolo alia sima. Pasal kamu pemulun mengenangi pemboros seluas 15 dalam, wakola langka usut menanti maling haterin, orang-orang sanggeng waktu ala hajarin, non orang tanah. Ya semahukan krumu roko, ikilah hajar komadi serenglah hajar, dia ada ilah gagal kecuali nangis, atau hatcher kemabalan menulih kayo sopan api dalalah ki anak anta wa maluka li anta maluka lan wa li asika bekitapat tetep di bayi wong tua dan anak angkal terus niki cerita wow kan siang komplain pemaster LHS tapi masih dielok sate maring nanti lima takun orang di Nah, itu lebih Lima, enam tahun saya tahu pulau bisa ya? Oh, dari sisi pekerjaan gue, saya cuma mau Lima, kronolog pola empat koma orang umuka itu saya tahu pulau, saya lihat sisi pekerjaan gue, maka khamala, kenalitannya nganting umuka, dan kira ada, Itu dan empangan Terus itu semua itu Nabi ngantem rokok Nabi Nabi juga pola otak Orang menceknya di ruga Menceknya apa? Di rumah kue, kue, kue apa saya ini kita diangan ini kita menatih kasus, ya. kita ini kita diangan saya, ini kita semua jadi kira itu kita pergi itu Qala rabbika tanazi malam lima lima lantasan dan lima krono pola orang sehat waat maat nah terus dari teman-teman malas sol Nah, ingsun jagoan ala unukin, atas guru ingsun. Bon, segala kebaikan diumum pulau walau, nake pulau kagetno hakim. Jadi nabi itu kepol, nadege loh, nadege Jadi di pulau betapa nasi nih dan melaut juga, dan berdarah berbukit. Tengwi niku, ini niku. Tenggitriwati seorang sahabat rumah anak, saat Bapak itu, itu ketika berantang, ya, ketika ingin wangis dari-dari, orang-orang juga itu nyata, itu wajib adik nih, wong apa kelakuan, zaman kamer, orang-orang Bantu orang cepat nih anakku. dulu nih orang Maksudnya nanti tuh, masih kulo. mulai kulo mulai mulai malah mulai apa? Mulai hamil. ya kelembok hamil nanggung kue apa? nah ini yang jarang dilakukan banyak Kiai Sarang natek natek yang berdasar olah pikir sesulung aja ini dan amdan dengan sawan. betulnya natek itu sering berdasar olah lubuk no, sehingga ada diroyak ada nabo no, yeah. ada diroyak momentum kita hidup itu sebenarnya kan tergantung ong kamu mau mau kamu mengeluh waktu lahir langsung cepat ya? yeah. ini selesai bang ya tapi nyatanya kita beros. Lu tahu jarang ini busu, tahu jarang ini ganteng Oh iya <SILENCIO> orang ganteng sih Tau top ya no? Padahal lu mau mau manggal oh, Itu secepatnya ini gede Itu walhasil nabi ngilis no, no. Jadi ini pelajaran Ganti kita semua yang katanya Alina sehat, kersanin Semuanya itu sehancam pada nerajaan Kita punya sekian contoh Yang masalah nabi Dan nanti ada pemuda yang yakin izin uji Zina, dia itu Islam tapi sendiri yang diperseks, dia enggak disampaikan hidup nama Zina. Sehingga Islam itu dia ada problem karena dia harus tidak Zina. dan sahabat-sahabat, saya mau ketemu lagi, saya mau mengatakan Islam tapi tetap boleh buat Zina. Semua sahabat melarang, itu tidak mungkin. Ketika ada geduk, nanti tanya itu ada suhabat. Ada pemuda yang lebih mati Islam tapi ya tak izinin apa, jadi nanti yang bisa izin tetap sudah apa, kata nanti ndak apa-apa terus ini, artinya ndak apa-apa, kata musnah ndak apa-apa, apa yang pertama dikatakan kata itu udah ngancam neraka ndak, atau hikbuli umum, saya seneng nak dok ngunci temen ni wo, atau hikbuli cincin saya seneng nak diana itu ikut temenan-temenan ngobrol, atau hikbuli amatir, atau hikbuli kolatir, semua harus. Kesenangan buat anak-anak anak itu dia posisi korban, ibunya, istrinya, atau anaknya tua Itu tidak sampai nanti andikan kian contoh nanti keturunan tadi ya Rasulullah tidak ada sesuatu yang paling tak disita Sekarang saya mau Islam tanpa syarat sulit. Itu yang sekarang menjadi kita tidak tak mengancam rohku senang ngeluarin, boleh jadi jadi malaikat maling loh. Seorang ulama yang problemnya ya memang kurang baca, jadi tanya yang ngancam roh, makanya itu. Nah itu problem. Sebetulnya tidak banyak fakir, itu tidak seperti itu. Kali contoh ketiga ada orang yang nggak hasil ketika ngasih anak-anaknya ada yang baik, kemudian tidak banyak yang kurang baik dari itu. Itu, karena yang dikasihkan tidak banyak itu pada Rasulullah. Ini anak Bapaklah itu benar. Jadi jangan lepas itu. Sakalah itu. apa-apa kok itu lebih baik daripada yang lain. Jangan nanti itu apa hadir. Gitu. Ale suruka, ayaku, saya suruh ka ayakunu fil sibi ilaika sa. Kepenutuk anakmu itu ketika hormat, kepeninanmu hormat, apa tunggu ke ikh. Dia benar di kepala itu apa kamu berhubung. Itu sekian yang nanti itu enggak soal dengan nah, Sana uang untuk di baju ini kayak biasa cilokuru Ini banget ke juga, wangin busumu ini kalau jalan lapor jangan lapor, jangan kayaknya kacung ikut turun jadi kan? ya? oh informasi itu itu itu kan Enggak, aku melok-melok dengan itu cuma aku melok-melok gue jadi ada sekian contoh contoh tempat, ini yang rokok ngantem-ngantem ini adalah bab sekarang bab Tawqid itu lucu Kenapa anda ada kiri, kiri itu tak Itu Nabi yang nebihkan itu. Memang habis itu saya hafalkan di Musnad Ahmad. Orang yang menurunkan selain Allah, itu kata Nabi seperti orang yang membeli Buddha. Allah minu kholisina kuhmali. Sekarang kalau tidak ada budak, orang bayar karyawan, Misalnya saya punya karyawan tetap bayar mobil milik saya, dia operasi mobil saya pakai saya, dia pakai fasilitas saya. Kemudian ketika ada hasilnya nggak disetorkan kamu. Ya ketika ada hasilnya, Tidak ayukum kata Nabi. Siapa di antara kalian yang seneng dibudak dengan lakukan ini? Ya kemarin baru sekarang misalnya karyawan kerja di tempat kita, bangun, ya? Hmm. nandur, pari, kita, semua dari kita, pas kita dari kita, ketika kalian jika lo iya. hmm. Hmm. siapa yang senang jiwi juga? dari jiwi, dari wabah, enggak ya. ada yang senang ya ayo pun sudah berhubung itu kan? Allah, langit wa'i Allah wah deh, kayak sembah lho, lho. Maksudnya rokok ke putri, Itu Jadi ikhtara abdhan mengikolusi ini Ketika habis, uang ongko kucing apa tibu, covid ini beriom mantul, kok, jadi nafsu itu, makanya yang dikali Mabwe Jali itu fa'indalkulub, hati itu dijilat alat ta'atur diambil, si karena Habib itu luweh ta'atur diambil. Si Jadi orang itu lebih nyaman kalau ada analogi, ada perbandingan, ada santri. Ini waktu tadi kelima, waktu ini nanti ini aman. Wesen-wesennya dari semua abu, tapi nanti ini soalnya Wesen-wesennya dari santri, wali-wali santri. Tadi, mana loh? tanding mati nih ke kawan? nomor Ada yang menyangkut tau Itu om Getuntul. Ono kan? Tapi sampai kata ibu salam. Saya Itu Ini contoh pengiran budak layak petiru Allah saya bawa talun si ngomong talun repot enam lalu cek pembantu cek uang normal tapi itu.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 dan pengertian seperti ini, itu dari contoh ilmu nah, contoh misalnya proses ini, hal-hal apa, dan terus tapi yang menjadi ilmu bagi kita itu kan hal-hal nyata, itu pengetahuan, saya terus orang, -orang tujuan zaman selalu nerop, karena orang tujuan zaman itu selalu nerop, karena nerop itu kalau terang, itu bergantung wong jago iman, mustanya itu kadang tapi kalau sistem tubuh, itu tak akses diambil lagi bagi memang mau cari itu. Sistem tubuh kita itu menerima satu persen. Kamu ada uang tinggal rayuman lah, biasanya ngurayuman lah itu ngerti. Nah, tampil itu benar. Anehku karena aku Allah taala, asaroh di tampil, Allah itu sangat mempersyaratkan kalau ada asaroh di tampil. Ide-ide yang lain. Meskipun roh aku lima persen, uang uangnya Masa lebih uang orang Lalu oh, nah, itu pula nih taruh pula ketika Rasulullah s.a.w. Masyur tentang amaroni rada Aku orang -kan yang harus Jadi temani maksudnya ini betul -betul, wata, wata. Allah, ini atau Allah nah, ini ya, memang Allah kamu. Malah. Nah, ini pelajaran dari itu. Ternyata yang itu Orang kafir Apapun kafir itu, rangarah terserap dari akar kota sehingga datang ke China. itu saya ekonomi, sebenarnya saya Siapa itu Rasul, Nabi siapa itu Sohu Nah, kita ini tidak punya kecakapan sajina China. Selalu, itu gak kamu, ke itu fokusnya mana teman-teman. ini, ya, misalnya, contoh gampang dia nak ikat, anam ya kau itu kan mm. ya, satu satu itu kok, bukan itu jadi karena itu kalau marah marah ini kan saya itu saya satu yang anak Ya itu ini Allah, Anakku itu anak Sampai itu ibu Ibu mono itu Ibu itu Maksudnya mau ya, nah, itu nerang lo semua makanya wongku untuk meniru niru tiket tahu bosuan itu tidak ada tiket, ada sendiri jika saya lah tuhan, itu langsung itu itu, yang karena Nanti rapi mau, jadi jadi tapi kalau ini lebih Itu juga itu. dengan yang dibangun itu. dalam, kamu proyek KTP di ini untuk kan tidak ada yang juga top itu aja ya <gurau> ya, ya. Kita tapi ya, misalnya, kan numi, biasanya pakai logika. Orang, -orang yang ya, pak. Lo itu nabat. Jadi sebenarnya ada sekian cerita. Cajinya di nah, semua kisuban, kalau di semua, semua kan gak ada kita musnah sakit, gak ada kita banyak. Itu malu tapi nak di bawah ini, semua sangat menunggu. Keram mani, mani, itu anteluar songo eksel, songo eksel, songo masotilarium. Kalau kita nih mani itu misalnya materinya tuh cipun kan, mutanasi, lah mutanasi, cair kan? Masih kan ya, lalu mencari nunggu khususnya. Hmm. Pakasih mengsatai hatwa mani toh itu susu. Pertama itu, mengapa waktu yakin. Tapi pertanyaan mengapa iramisnya. Susu itu ditapai. Kenapa itu toh <tuh> diri? Ya. itu? walau peta renang dan menunggu itu mulia. Pantok si uang itu materinya tidak masih. 5 hmm ya kemana sih mbak itu mereka lucu, ada lucu, itu kan ada materi yang jadi rauh, kotoran kemudian berstatus nasib asal materi yang jadi susu kemudian berstatus putih padahal sama-sama dari makanan susu itu kok pengenang bos. akhirnya yang mana jadi ada sekian nah ini kita yang sedang dapat cakap hati-hati segini itu sekarang sekarang kami ambil itu karena <gülüyor> hmm. tawara hmm. itu enaknya menutusin ya, jadi itu itu kesempatan mungkin baru curiga <cute> Ya, apa yang tersebut? tak, iya, iya Radul Ya, itu kita bilang Sama-sama, jelok-jelok, ini, nampunnya, Itu, hidup betul jenis ini, aduh, Assalamualaikum. Allahu itu Paman adat awal, lah yang pertama bujikan ketularan topok. Kenil, <divorce> ngasih lho lah, lho langsung-langsung-langsung-langsung ini. Sebab itu, kalau sukunlah, agama ini. Ketika penangkan rokok, itu kan ada di situ. Orang yang dari awal yang ini, tidak percaya, kan? Tapi sistem buku itu percaya pamit, makanya yang dari subjek yang penuh alat tak efektif diambil hati itu disiapkan untuk menerima sumb. Terakhir, terakhirnya betul karena orang moneten tidak jadi secepat. Sering nah, terkenal, sering sering ngomong, terkenal sekali. Pernah lama sekali kafir dapur yang dulu berteori, nah kalau banyak ya ribuan ya. Pernah mereka berteori ada ala-ala alih harta di daerah ruang, ada di daerah itu ada daerah. Kalau masalah kita profil kita banyak ya itu hanya <tuh> kita ngasih Muhammad Siti satu Tuhan mereka ke setahun sudah ditelan. Masih Tuhan. dengan santai nih, itu bukan. Guru masalah ruas bulan, Cihiduroka ini percaya di Suna, walau ruas bulan salam Kayak apa yang ngeenak di? Ya, nak pangeran itu aja, jadi gue tak warangi. jadi juga, jadi kurang masih kamu aja. yang murid dia aja, siapa yang murug dia aja, nuruti aja, mantau no. Lalu, gue udah ada. Ya, kayaknya nak jadi kurang. Masih kan, mas. yang murug dia aja, siapa yang murug dia aja, udah ada. nuruti aja, mantau Ya, kita undang Muhammad. Rasulullah masih enak kita di sorga. Karimah Allah, separuh dukun saya cukup, itu begitu, memastikan. Nah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, masuk ke masyarakat, nggak itu, ngasih ini saya ya, jadi saya menjadi kita. karena ini kan anaknya, ianah kalau saya saya kebetulan untuk keluarga termasuk itu. Ya saya mau setuju terkenal ini unah di mahasiswa soleh darahkan atau patang jalan dan jualan murid yang di Yang ini yang Saya maksud itu ngawaskan nanti kita ditutup tahu sebuah nanti itu, maksudnya kina itu siya Banten, muridnya maksudnya seolah-olikus. Gimana? Mula-olikis nanda-an dari sini, berumat terapian Nabi itu Nawawi itu semiar jauh, di atas. Di atas yang Artinya nak kok menangi Tseh Nawawi, katu baratnya Tseh Nawawi, itu mesti di atas bahasin jauh. Bukan sekadar di bahwa apa mana yang mau angkatan itu? Anak ini lokasi, nah, kalau dia bahwa murid sama Padahal saat dulu, murid, boleh angkatan mudah or, ya. hmm. orang itu, ya mungkin orang darwanya, betul, betul, betul, betul, betul. tapi apapun itu tenang kan pokoknya saja terus anak kita ada yang seringnya kan, karena seputar makanya Pulau Matalian, pulau dekat di kaki Anda itu nanti lalu. kamar Pulau Wonter, kamar Pulau Wonter, tongkat galuhon itu, kantor Pulau Wonter, panggilan Pulau Wonter. Nah kantor Pulau tersebut kaca, bilangnya, jantan, kantor Pulau Wonter, panggilan Pulau Wonter. Pulau ini kita, punya akunnya itu, sudah mati, karo Pulau Jadi, mulai aku laku, anak Ichi mencetak ini, cek lagi, Wah, wes sama kok? Ini Sisi Umar Sasto, dengan Usman Sasto, Kota Gibran terkenal di wilayah Arab, terkenal di Katedasan Soh itu, kabel-kabel paling kenal paling top. Larian Haji Badan Sasto sendiri mengawal sistem Umar Sasto. Sinar Sasto ini fungsi unit Ahmad Duyume, Jangan lupa bila-bila bangun yang di tanah air, namun bangun bangun, terus Umar Sato saya diri, namun tokoh rohnya. Sementara anak gue bahasin, panjang misalnya bangun, berusia, sudah pakai, sudah maksud, saya tak Bakar Sato, saya diri naflah, jadi enak. Saya ajak lorong, jadi enak, karena Sanat Ali, Sanat Najeh, Sanat Ali itu mangkul lari jumlahnya enggak. Ini banyak. ini Mambu bangga sampai Sulah Siak. Mambu Khorin itu ada beberapa hadis yang diatap barang. Sebenarnya Sulah Siak, sama Nadianya tiga. Ini pun mungkin. Ya itu kalau kebanyakan. Tapi Mbak Mun pakai bandida juga Mbak Mun, bandida di Maksim. Maksim, Maksim, Tata-tata, Tata, lama yang salat ini gimana? karena yang guru bagarin, bangun, kita Kaling anggul, yang dalam langsung, menangis, saya lagi Nah, saya langsung murid saya, juga saya kona sebetulnya kami saya Ahmad saya kalau ini, Ahmad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 Muhammad bin Abdullah kalau Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, jadi Dia sekarang Islam Muhammad ya orang ya rumah di sana nah terus nah, sang para ya keluarga miji mulai mulai itu karena yang merikira saya yang mau ke Rian, ke-keluarga, ke-keluarga, ke Saya bin Bin Jadi saya menikmati, dalam. Jadi Ahmad. Maksud kira-kira ya, nah, tapi... nah, tapi... nah nah nah, yang orang normal si Jadi normal tak kekuasaan kekuasaan sangat paham, dari nah, normal di, animasi, kalian ini tentang ini juga ya dan banget yang pertama tanggal tapi di tanggal apa, tanggal apa di saya masih. saya saya saya tahu saya tahu kalau puluh ribu, empat puluh ribu, mah, ya terus siapa yang beli nih? Dan itu si si itu sudah, itu mah sisi sisi kiri loh, siapa? Wah, kan itu wajar, dalam itu, yang oleh konklusi itu siapa? Dia wajib itu wujud Al-Masail Al-Makos, itu sama cerita apa? Mau kita apa nanti? Wujud Maksudnya jihad itu ngerangno penderitut. Nah, ibu itu cukup dirujukkan warga. Dari ibu Allah. Jadi, saya yang ini itu yang ada di jihad. Itu wajibnya wajar, lalu langsung. Masih dia cara Dia namo ibu, Jadi itu clear Ketika itu ketika dikenali jikud nabi jihad nah, kumrinah perang aneh kumrinah gak tidak ya, paling nah, sangat kalian ya, Jadi kita ya, orang yang sangat sangat minus. juga itu mau tapi mau gitu, terus tak. ya takut, Kok bisa sih? Karena ini kan, kan, Ya dong, kira -kira. Nah, kita gue ada yang menggirah itu seluruh kita cipap gue merah tapi ada yang ada rupiah ya sanggupul mana pangke itu maknanya nakoha. berarti bersih Bisa, bila -bila. itu sama kata berarti cipap mana itu berarti cipap jadi orangnya rasa itu cipu rasa itu cipu saya lah ayah dia wafikarobillam wahidkan saya dan mereka minum kumerina maknanya itu kan menang donima atau kueh jaya diom tik donima tapi ada yang tidak terjadi naromer boleh berterusia nah kumerinaan itu kan saya ini salah kan nggak mungkin saya ini mungkin ya untuk eh alfa atau apa pokoknya ada ini rumah natal tuh ini kalimatnya belum laku ini saya, Arjion, ila rasulullah. Mertolah, hela selera selama Rasulullah an belas ini, contoh tentang kita muka yang kita punya menjadi ya, berarti belum menerima juga. Itu maliki, Tapi aku cari ide, cari ilahi. Lamaan belas kasus, tol, cina, hari. datang. Sekarang jima sina hari romantis. Nah, Beleni jima. Jima lo tidak jima. Jima itu kan itu. Tapi sembah kan <tati> <tati> cimak -cimak kelop, laki <tati> <tati> itu kan itu. Karena karena itu pakai RP itu. Ya, jima itu kan muka. Lanak boleh kenapa hukumnya ke ekstrim itu? Harus tafarnya merdeka nih sudah. Bapak-bapak radulang. Kita lihat apa itu mana, Wong, saya nggak ngerti. Naskah Rohimam buat lagi, belas 11.2. Saya ini misalnya kasus itu dilakoni Kaberion, orang Kota, hukumnya sama Sama Hukumnya sama enggak? Sama sama. Saya ini sendiri cuma ucap tapi aman dalam konteks hukumnya sama enggak? sama, sama, sama. Sa susunnya, sama enggak? berarti kata Arus itu dua kata ibu Atau juga nah, saya ingat kata juga, itu juga bisa orang jimat khususnya itu juga mubah, salah biasanya kok bisa makan terus, maknanya esat ramadhan, juli usirin sahih ya gue jimat khususnya mubah di ramadhan, rusak ramadhan dengan mubah, apa ini mubah, ya dengan mubah, juli usirin sahih ya, biasanya kok bisa makan ini, tampak itu rokok tampak, sudah. kita ini oke, kita ini dalam hukum. Nah, malah ini Imam Ghazali, ramadan, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> maka no, ngomong, jadi cerita-cerita yang ngomong saat ini, makan nge lagi cinta itu, gue ya, apa? Eh, iya, iya, iya, iya. itu kalau malin cinta bisa gak? bisa ya, kandung maka <laughs> ya, itu cinta-cinta karena pula nge-materon kanan terutama bagi permentaraan, makanya itu konten tidak lagi bangku kompetitor ya kompetitor bapak bapak ini ini dan dan itu kan ronggulan ke tadi tapi nak kalau oleh nang tapi nak kata kata semuanya itu ibaratkan luu izak abo belajarnya utang tunggu, ini tuh juru tak juru yang abis, ini tuh sudah sangat ini enggak, ini tuh cuma dua mata beli ya, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, kalau bagaimana? begitu ada tapi saya sangat bangga. Alhamdulillah, ini itu Tidak ya ini Ini di Ini di yang yang di Sumpah-sumpah rata ini kan di dua Nah, mungkin Baru jubu jihad, kubu Ya kan? Lu Karena Napa koi? Napa Aku saya kan dua Hmm. iku bentu hmm. Tapi, hmm. kok pokoke ya ben tapi kok nah aku itu itu gen wah gen itu kok itu apa maksud wa amma Allah jadi, eleng -eleng. Banyak, lagi ya gara -gara kesulman. Kesulman itu ya itu, zaman ini itu contohnya, dia ketemu itu dia ada wali krim ketemu wali ya foto-foto maknanya krim mulai nabi ketika Rasulullah, aku sifat nabi tidak, itu kok atau itu dalam takut dia itu, dia itu itu sesuai sekolah gue jadi itu berhubung ke kabel susumu, maksudnya ada itu enggak enggak, dan kue kepematan terus itu mesra meruang waktu seneng itu itu. di ini Semoga, semoga, semoga. Ya, ya, ya, ya. Nah, soalnya ada perang dan ya. ada era di mana perang saja, yang tindak keperawangan itu Pernah, oh, no, era perang jantung bedanya. Nah, kita hidup di zaman yang hukumnya di rumah ilah itu. Nah, itu menjelaskan ulama-ulama modern. Dan itu ulama kecil, bukan jelaskan yang terakhir orang era, uang itu sama si. emang orang era, terang, terang. Terang terang. Terang terang. Dan, itu dan itu udah ini apapun itu ada anak asal itu itu contoh contohnya baik, tadi susu mu buat tapi gue <tuh> kepengen <tuh> Anda orang cukup ini bisa loh, orang nggak kita minten cari, aku nggak cukup kita punya, tapi Orang terus terus. Kurang juga kaget ya, itu itu Allah ngelakang kalau itu itu ada pelatihan Ya ya, apa, itu itu itu jadi ada salah Karena mesti buat kompor. Setiap nanti anaknya itu Teruslah ya, kos Toraja tahanan, kita gara juga, ada masjid juga, Pak Makanya, akhirnya ini saya ke profil. yang ini ini memang Meskipun di dalam keadaan sehat, tidak boleh melebihi sudut. Jadi, orang itu mau tipis. For itu itu sudah ya, olahraga nih, Antas alur Baru min mabrumi musuh Apa itu sayaran, jika mereka Uang anak Nah, itu orang anak Tidak lebih banyak Tidak karena tadi untuk dia itu namanya. Kuara tadi ada muncul aku lagi Tapi nanti anak-anak itu jatuh tinggal tapi kan sementara itu baru kayak atas bari aturan itu untuk. Cuma bentuk aja sih. Mau buka gimana? Negara pulau orang ini gini sama orang. Saya di Kalau itu itu anak kutu di tanah Ini itu tak terang Kue kutu tanah, kentu dan Itu Masalah sukanya kan, Pak, buka aja tanah. Kenapa bisa tiga maksiat? Bukan tinggi aja, tiga maksiat. Sekali buat subuh, setting netral, ratus dua puluh netral, dua keluarga, dua puluh lima. Nah, saya lagi mungkar, buat ada di ya ya Ambil cepat. Jadi masih sejarah orang <garis mending> di <familia> <sat> hanya <hayat> mirip kayak nasi zaman saat saat passed. saat, saat. di dari oh waktu tidak itu dan Allah untuk kita bayangin Allah itu terjadi pada Orang yang punya pertemanan itu boleh menerima uang kan selawarisan dibatalkan untuk teman. Jadi, mulai nih, gue berapa lima tuh? Orang, rasional kayak orang Normalis untuk itu gak wujud. Anak yuk, normalis. Woi untuk pekerjaan yuk, berita Malaysia di untuk malitia, gitu loh. Woi untuk malitia, woi untuk malitia, woi untuk malitia, woi untuk Normalis woi itu malitia, woi untuk malitia, woi untuk malitia, woi untuk malitia, woi untuk malitia, woi untuk malitia, Mulanya tahu Islam itu nge Soalnya orang-orang yang Ya ini normal, itu Menurut ikhtiar, mau itu itu normal itu itu, dan itu pernah disahkan Islam sampai pina sawala arham bae to ala ngaten pi pi terus tapi tidak jadi baru baru di Kok sembuh duwe itu siaran mesin tapi Saya tuh cenggor, kok sama sih? Raul? mesin siaran aku komponen wong gue, di jantan, kok duwe ya, Kita nggak hukum. mulai mempersiapkan bangsa gara-gara itu sembuh. itu dihukumi. Jadi, berulangnya anaknya Raul, lah atau udah apa oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ya wakat makanya selalu bilang itu. itu. itu Coba Itu wa arham wa Kalau nggak anak ekono kalau terhormat, nak bapak kalau oleh di situ loh yang men, pulang bisa siapa pun saya anak angker kau jebol ya, sama si anak anak pulangnya, tak salah kenapa, nak pada itu, anaknya ekono, nak ada suguhan, kalau sih senyum orang tua ini, hahaha, Ayo, anak-anak leluhur leluhur, lalu terus lalu. Terus lalu. Terus lalu. Terus lalu. Terus Terus Terus Terus tapi usaha saya ase yang kasih nomor gawih anak Ini uniknya menunggu. Yang nomor gawih itu. Tapi di riwangi merancuh cemianak. seperti guru Islam, anak itu waris. Kontol, ilah antabalu, ilah itu. Hahahaha karena Dengan aku saat Jadi Ternyata Allah untuk Ternyata Allah untuk surat Ternyata Allah Si orang itu kalau punya cara berpikir, punya manfaat. Itu seismong rubah itu untuk kebenaran pembersih, itu sendiri wes numpak. Jadi uang nasir, angkara, numpak, genggak akan terkerabut dari aktivitas negara itu. Hakhta, hakrasi, akhirat, ini. Tidak juga lewat ini, ya, Pak. Contoh paling gampang. Nyuruh saya buka dalam uang, jadi uang nakal. Menjual diri. Mari muara dong, mau yang menjual ekonomi itu iya. ya, toh, uang, di kalau yang itu jadi yang kisah itu kisah itu terus Ya puas, sih itu Lain itu begitu melembing. Das, Tanggung anak iya, <Nh> <suss> Kita Iya, itu. Kita ini kita ini ini? sama Lawan dan akbaru bagi anak juga tidak hayatan ini. Saat gara dari itu gua Dan yang itu, yang ada orang itu padahal era ini lu esaber lu saja sesama tujuan motor dia, motor, Oh iya temat pun ngomong amat lan kepai wong di prepare ku nak i dadi jago iki maya sini itu ya profesor ini di ini jatuh tinju, berbeda dengan yang lainnya, dia teman, terus boleh? Oke oke, apa pun nama sih, bukan si yang lainnya yang namanya, eh desa tapi asapun itu logika di menyebut, itu nah, itu yang <tuh> nah, <kami penyanyi> <tuh> oh, itu, itu ngapak, ya. <tuh> nah, sampai dari <tuh> <tuh> <tuh> nah, kalau itu saya haram menani coba imam <tuh> <tong careers> Sampai, lho. Iya, lho. Sampai cicit nge-tere Tapi itu Gara-gara apa? ya mau apa? itu masalah. imam imam saling bisa Jono, aku pakai cucu. Jono, aku Aku, aku kiai. Takutnya kita tuh kacang kacang. Musti, musti. jadi kiai. Jangan, jangan, jangan, jangan. Siapa yang takut biasa? Aku, aku kiai. Takutnya itu. Ya, itu di murid, nah. itu semua kemajuan imam. Nah, ini tadi, ya. nah, logika yang terus ini. Sini utang, tidak Wong sak dunia mulai biasa Adam dan ini wong masih mati. Mas Mas wong masih buku di beneran ya, mau itu lainnya sampai jahat aku tak termasuk kepilih rumahnya itu ya, kok boleh kuburan terus kok di logika jadi kita ratus tak jarang ngapain, memang menjadi lagi cerita. A apa ya, kewalian ibu ayo, muat, pokoknya kumpul, kumpul, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, muat, ketemu muat, muat, muat, muat, muat, kita Aku disini ketemu kodong kali, kodong selesai kodong semuanya. Aku biasanya kira-kira, itu pengekangan Gara-gara ketemu dia, aku udah pas kondok. yang dia pas secara mekalam ngasainya, gitu lho dia mata ayo pantes, Ngomongnya ya pas kondok. Ya iyo ngasain yang anak ikhlas, gara-gara ketemu Jadi pas kondok. Pas kondok itu kan itu Ternyata dua orang kalau ketemu itu rada di orang tidak dia yang beritahu itu apa ya, kata tengah itu ketemu itu maksudnya ini itu, boleh boleh mungkin dan itu rumah tua, kan belum diem orang. betul, orang kok Terus Mulane ketemu salam. salam jadi khusyoh kan ehau kok kita ngajar orang ketemu dong gue, tak, lu, salam salam ketemu salam, memang ya nggak boleh nih mantap, pasti saja, saja, Mencorakkan akan no, takut ya, kita ya? kita kita Wah, berkonten cerita suyang katkara juli mbukuli berlazairil mahkab namanya pastian umum al-taki kuna kayaan ma'ayat jimaku atau ma'idro maku kadek wa'ayatam kan ngeyakin orang kol patah ajab jadi setiap orang orang cuma akhir kita, soalnya satu orang layak tadi itu manusia, saja tahu demi dua tahu itu, malah dia tadi itu dahulu, apa tahu dia tadi itu nafas, malik di ilmu al Islam memberi hasil Quran untuk kita baca. Jadi nabi wato wa ilah dari muslimin sama ilmu perbincangan. Laporan satu tulis, salma lakukan situ antamah, jadi orang nak repotan, kalau anak boleh Fakul tuj'a yukye en'an karbonin. Kau yukat maten ya prawa wa yuhtiha ilayya walaji. Jadi mereka pun sering dikatan lo anakku dia jalan menanggu. Jatuh kan atur ada lagi ya, ini lagi ya. lagi semacam ya. Kenapa? Semacam alquran. Jadi, saya kasih anak, rukyat mana Kepala saya ketemu itu dijatuhi itu kok mayat-mayat centangnya, kau suruh orang satu tuh saya, saya, saya, ngomong-ngomong, oh, sekol itu yang itu mau saya jadi mati misa ya nah kepentingan itu hormat muhammad Dan muhammad itu sebutnya masuk kalau cerita kadang orang-orang mungkin kelompok yang tidak jelas kelompok yang tidak jelas itu kan menentang itu kan hanya khusus mimpi no? Nah, itu kan saya Muhammad di si materinya situan sosial itu uang yang diberikan termasuk di si fatul dari kalau anda mengintari ruya asyik tentang asyik atau ruya siapapun tentang asyik itu kan pusar ruya Said Muhammad, nah ku tentang itu hanya sejajar itu mukru bukan waqi'. Dan yang itu enggak enggak er, kali gitu. Said Muhammad. Ibu wong sing ora duwe ajna mustahil, wong kira tau ngerti. Jadi ama nak diterima itu dia terima fir'aun. Fir'aun itu kafir nang utusan Nabi Musa itu ndek nyiki annana kambun janin Israil akhwat Saiba. Terus dan al Itu itu ahli kebijakan semua dan Tapi kayak ini yang walau zaman itu orang itu nyata nih, itu kasir kamu kok orang ini Dewi Sartaj Muhammad, jadi karena diusut orang itu, alami jadi mereka bilang kayak, orang gaya dari dia itu, ikut terjeruah, terasingin, sama hatatumpa terusin, macam itu. Jadi itu sampai tahun itu, apa Pertama kan kita besok, apa nah, Kita besok, bahwa kamu akan kembali 27 tahun dan hasil kemari 27 tahun itu, nggak, macet, Masih, Jadi itu lagi sama. So, orang ini Muhammad, so, bahwa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 Orang ini tak boleh sore, tak wocong, di suku, kurang kurat, tertengah, cintai-cintai oke sikir. Kita mau sore sampai Imam saat ya? kalau Jadi Qur'an. tuh khatam pura Allah. J湾ernya, dengan kita Allah. <foxencias> ketemu ini itu sampai itu namanya gitu enggak apa-apa enak ketemu ketemu <laughs> ya, <kita kuala. laughs> jadi bukti lah, itu naik penting mereka orang awang kok tidak tidak yang layu itu ajib ini yang baik. ya yosoh, iya saya saya itu kan iya iya jadi jadi ango kakadet, penak gila ya, Itu ternyata yang benar-benar menghadirkan mulut kami Itu kan yuk walasan membagi Waktu ini arah sahabat operasi. Rasul Singan kan membagi Negeri akan anak Rasulullah itu halaman 5 satu bisa Ini aku kasih Ini kalau misalnya Putra Nah sakit ini itu itu harusnya orang-orang masih, kalau topik lagi kemarin, masing, yakin aku yakin benar orang kita, itu itu masalah takdir persis satu mesti, mesti benar karena itu tak no? dan so, ya. itu ya. Ketika, lalu, lalu, mau, Asil, nanya, itu akhir Akhirnya itu enggak normalis ini itu sesuai syariat, dong. Juga kita orang dahulu <tuk> mau ket, normal itu, ya? no? <tuk> itu bener nasi tapi enggak, munin nasi, Meni, nasi. <tuk> karena dahulu mau ket lagi ini. Mau mau nasi kita belum teknik hari kah Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dahulu itu, ket tuh, "Fakhirulahu sajidan" bagaimana begini mungkin? "Salamu roa'itu rasyi wa fakthulahu sajidan." dari akhirat itu saya ingin dari jajah, orang dari anak tapi nyatanya Nabi itu kudus setahun-setahun ya saya itu apa itu apa akhirat, ngatur pengirat terus pengirat dilenuh, terus kini mau nasirat boleh ada kudus lagi, pengirat ya pengirat itu kemereh sosial, Tore Allah itu kelihatan aluh kewani negur pengirat, kewani salih malekat malek kudus kudus, wani Kutis -kutis. Oni, itu mau nasirat orang susu aman Ya, misalnya mati di ini nih tuh, katanya takdiran. Mau ikutan yang dari pokoknya. mati ini, agama berjelasan. Apa Berarti kalau mati Muhammad. Nasib ini panjang, berarti Nabi Muhammad ternyata ketika hidup mau Ini kok terus sekali lagi belas ima bisa ya muhammad ternyata dia terus alhamdulillah alhamdulillah nah Nah, itu mesti bisa ciriurus, sering kiprok, pro karehat, ibu mending nafsu nafsu, dia akhirat itu Nah, Muhammad nggak ibu konstitusi, khas itu dengan pemirna itu oke. sok alam di akhirat, ,Hey, ya, ya. peminat... ala Nah, mulai nih ke lokasi, neng bintang nih, gores, kalau alasian, dari Ketika nabi-nabi dia mereka Allah. akan berhasil, itu mesti dengar. Ya, mau tuh mesti Dia di itu Dengan dengan tetap ngatur mau <tuk> di jadah yang di jadah, nasib, nasib, jadah. Payah, jahuni, matah, ini para itu seorang nasi kira wah ini dia jawab Muci di saat yang mesinnya itu Seseralah, iya, mesin itu seralah Gak mengenai apa-apa, gini Gini Gini Lali Fa Muhammadun Ahmad bin Wawiri Maka kata Ahmad secara kita buka di quran Bukan dari sihir mudara yang mutatahun Gini aku Mesir Mesirnya kami kaya Ahmad Tadi Nabi Muci terus munih Ahmad Tapi nak cara kita buka di Al-Qur'an Lali Fa Muhammadun Ahmad bin Wawiri Ketika nanti dia mental Nyali Ahmad, nyali Muci Nabi Muhammad tetap Narik sebenarnya mau ke jadi dari itu apa? di ini lagi maksudnya apa orang ada nah, ya orang <tos> <Dia> <te refrigerasi> yang kasi itu, kalau bisa aja itu mah adanya, tapi dosa kok kok ngomong-ngomongnya lagi gitu, malah tahu ngomong lagi gitu ahli paham apa? itu orang terus komentar, lagi Warliya anak Rasulullah layang muncul orang mati sepoi wali teri, sepon boro ya lagi temis kastung pukul wali teri, tengah temis kastung memang, kastung, wongkong, kastung nabun, bawah hari teri rostilu, aku, mim, nah, dia makan yang mati, lalu ma, maring wali teri, tua, upah payat tua, memang cuma semua rostil, lalu mati, mim, wali tak tua ini untuk semua hati ini. Karena kamu mati, zaman ini saya kue kue cukup yang akun diwali saya itu langsung rubah berdasarkan apa Artinya akhirat itu? kan berarti susu dong. mati, mati. Ketemangannya itu ukupul itu juga nge ya teman dia juga rai-rai Ayuh, Statuh, uh, Pakai, ya, takut di rokok ya, kan kecil ya ya <tiak> dan itu disulit kita juga disulit kita ini yang antarulamanya terus kedua dari dari dalam dia Jadi sholat jadi konstitusi nak panjang mati, akhir sholat, dia majelis itu sungai, nasi lampai, kan? Gak mungkin nasi lampai, suatu susun gak nong, gunan. Melandai nanti nagi, kurang lagi nol lagi wong di hutan. Tapi tanggung jawab itu ribet kan yang akhirat. Harap itu riset, sekarang nong di tak melihat ya. Tetapi semua allah maksudnya luar hantu. itu cara konstitusi itu, kutub bebas, kutu itu harus sementara aturan konstitusi nak orangyaur orang. rokok daripada malaikat jinung nasi pura lagi hahaha <tuh>, lah tapi nah, aku itu enggak ngeceh. jadi naga, kan itu Jadi malaikat eh, <tuh> hasil ini di salah apa pelajar konstitusi. Tapi nabi-raito malingan malingan apa nih? Hajar Rasul ya Allahu sajitu kalti, Hajar Rasul ya Allahu ahasul kalti di anahu makfur, di anahu masuk ke tempoh. Malah nabi-raho, nabi-wongi nggak corak berarti masih nanti Aku enggak akan melihat. Kalau lu alas Tapi nelfasi mereka orang di sana aja. Saya nelfasi dulu. Saya ini secerai maling cuma maling. Nafasnya nelfasi. Ya juga itu. Ini ngasih <tuh> ku nyolati wong Ini apa? tau suku Beli Mungkin Oh nanti bisa, itu mereka tutur ribut malaysia, ke sedengane nafsu ora enak malaikat kan diaturan kan tapi tapi saya tuh, jerawatnya nanti sih lebih besar. Saya nanti udah kersel, gue nggak tahu. Gue kalian nggak usah kenapa, nanti tidak nyolaki. Bang, hal ini kok itu hak itu wani <tuk> penting semua loh kan yang Amin ya, Oh, ini terakhir ini. di kampung silaturahmi itu dua di pemilihan atau macam macam itu, ya ya ketemu ini, ketemu nasi, saya yang nanti ngajikan ini ini tapi sistem teman terus komunikasi ke tengah kalau supaya masalah kata jadi Islam pun tuh, puji Islam tuh, kaki benci rokok, begitu cita rokok, wong aku putih kira tidak, kira wong saya post, nanti oh aku bilang waktu wali kenapa nak semangat itu orang kita tenang, <tuk> sih sih yang waktunya wali, jadi waktunya besarin teh. Betul betul tu itu ilmu, loh. Jadi jadi itu, dia dia itu itu ilmu. ya aku sih tenang waktunya lah. Mau kalungnya Nah, padahal Ternyata itu murid. mantel Ya Tapi tuh percaya murah kok mantel itu antara ini kita sebenarnya pasti. Inilah orang bertuah ini, orang Orang bertuah Pak Ini, ya, ini. Merah mertuah juga ini, ini. Orang bertuah ini, ini bertuah itu, tidak Tapi, gagal sih Gajah itu, mau Ya tak ini Yang ya, saya Rahmani, saya Bukti dari bukti islam, murah, Muka lo kelakar ya kan, berarti masalah itu sudah. Padahal tahu, tahu kan untuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu itu untuk apa-apa lainnya kata itu wainal wainal alim mantis sama lu, wainal jari kau ono intinya kan pena Nah, kayak gak ada yang kasih yang Kan kalau kamu masih kayak gak? Boleh, oke. Boleh, gue, gue, gue Nah, ee nah, nah Kalimat sesuatu yang tadi kalimat Kecuali kata el. Pak lama, gak Hai kalimat-kalimat itu tidak ada kalimat yang boleh mendawai kecuali kata al Mau jadi mualim tak mau fokusin Ya, ya, Ya ya, kalimat sindasian Allah Mustiwar itu boleh ada kalimat di atasnya Ketua kata. butuh <tosinda> wahnya lukaan ya Islam wah, lah, Iku Islam Islam atau atiku tau dia iku jadi Islam ora ora iku jadi sampai Sampai misku paksa tak sejarah Jadi, kok alamak ulama khawatir Ambil uang ke wajah Dia khawatir orang-orang ceritanya, iman dia Sejarah itu iman dia ya kedua dari iman itu itu Barukai suksesul muslimi Allah itu ma'ruf pak kampung itu Iman pasti, Nah, kita tahu ini penyerangnya shawbah-hawbah Tapi Allahu Akbar itu ma'ruf Maksudnya Allah itu tapi mak tak campur Kita ta Allah. Eksistensinya kita Allah maharus. Mana sewe Orang ana wong ngalem toro Iku hadis Aku Allah wala Ketika Allah ada, itu kan tanpa kebisa. Apa itu Tapi terus kutukan janma. Kutuk akan. Jadi awal menutup gitu, gitu. di itu, di jenis itu, ternyata. nomor di awal Kalau paling gampang ini, uang in Aku di rumah, rumah hasil lengkap, Cuma Buang, so sosial agen ya, ya siap, wawon, so tapi <tid> -si, so. man, man, man, man. Man, man. urutan pertama profesi wong -si, so. nah, so -si. so. no, tapi ayo wong -si, du -du oh, nah, -si, tak ya, alasan kok <tid> Allah berhasil hukum Ibn Allah, yang orang amin, paham ya? publik, mau hati hati al kata kunci itu, makrifat Tuhan, makrifat Tuhan, makrifat Tuhan, orang-orang amin, soalikatnya, alih amanu bila biasanya itu, makrifat Tuhan, Allah wajib, alami mari makrifat Tuhan, makrifat Tuhan, dulu, saya hehehe, itu dia orang-orang, ini cara logika kita maupun ku. pertama yang Lah itu dan mahdiyan fa ya al Allah -al Lama ngaji pulang pulang tiga, pak Pokok formal muleke nak kira jamu Terus nyata. alhamdulillah beneran ketujuh ada orangnya, maksudnya itu satu elmi normalnya wong orangnya udah ada gak Tapi tapi lah satu itu Ya udah nyambung selalu ini ini paling gampang Islam islamnya Papua, itu rakyat-rakyat di dunia-duia paling rumah islam dulu. duna tamah, cacit, lada cacit, kalau orang meskipir, ramalan undang-undang, ada orang surah, singgak pokoknya merasa paling lakon itu anggirin di mana, seduh, usut nah, tapi ini moco ini, jadi supaya hilang moco ini, jadi wakil-wakil eh, mau jadi pelan-pelan? selamat musta'ana wa Ano Suatu saat dunia potensinya hantus dikucil Ku ini Jadi Allah Tapi nak nisah Tawala sisi maklumat itu kuasa Berkonasi juga kita perang di tujuk musuh. Oke, terus nanti ya, Pak, sambung pemotongan ke Negeri Sumba itu parkir anak-anak kok. langit tuh. puasa, aturan itu lebih semua. Kita berapa mikir, murah-murah, mako mau jadi kita rawi itu sombah ada pertandingan nyambung nanti kan na ta kamu ku problem kini doror roti. Oh, Tore -tore -tore, Tore. Tore micro, maksudnya itu apa? Semua orang masuk Kata Sama harus Jadi seperti paling tangki yang disebut Di masuk akal, misalnya pulau. ini aman, aturin kopi beli juga satu ini Anggota institusi untuk merusak kirokase, selagi waktu-waktu untuk akan masuk Itu dia yang jelas. Nanti bilang, dalil khusus animasi, pahala matahari. Itu yang terhormat, kotoro semata waktunya. Iya, itu buang sengkotoro, handuk gelas. Itulah ikan legina, lahanan ini. Itulah ikan legina, itulah ikan kisah bilang resisten dia ya gue gue gue gue apa kita ngalamo Jadi pangeran ngambung berdasar kelaku-kelaku nyambung rohim atau pengelam nyambung uang itu berjaksa uang ini nyambung roken ya tapi kan pertama makanya kontrofi halaman itu kenapa saya menyebut saya menyebut kasum mas jadi tajak-tajak najamu kasum mas ini kan jajak beruntuan ternyata yang disusuri maksudnya itu lu alam karput, mana dari al kayu Mereka itu, itu nah, pertanyaan anak -anak itu, lah, eh, berjata, nah, Ternyata oleh nah, <menan> ya. Masa, ya mereka pasuruhakan, wahai entah mana itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, Mongko apa kok percaya, kok percaya, saya sudah, Ahmad Pak Tom kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, Masjid masih itu, masih tua, masih pun asal muncul mursi, masih tinggi, baru baik, baru bangun sepuluh, sepuluh, seringan juga. So, waktu, mau lihat, akan-akan pakai mursi, nanti kita coba tempat sebaiknya. di sekarang banyak kenalan yang Profesor short store, ternyata Mbak Siswa kuliah, awal rumah cincin juga kalau pekerja, Korea, awal masjid di Korea itu Terus itu enggak bisa ya? tanpa izin itu enggak. Uzin-uzinnya tinggal izin kebisaan. Sama hmm. hmm. ada yang bilang Argentina. Pertama kalau no, masjid tinggal negara apa okay. ya, dia ya. Negara. Karena negara-negara Islam harus di kesukaan, dan negara Islam berkepentingan sholat, hmm. akhirnya ada masjid. Ini no komunitas komunitas, berhubung dengan no kesukaan, terus orang kuliah di sana. Amin. Dekat di community pamit di kampusnya. Dan, karena yang izin itu antar negara ya. Itu kalau mahasiswa izin enggak bisa. Tapi yang izin itu antar teman. Mm. Mulai ya, dari sawah sampai ke pantai, bukan kiriman negeri-negeri yang kertas sifat persidangan. Dia kertas sifat ini di, yun, kresos, di, kampus, di, kresos, di yus, antara yang di sebutnya awang, pampek, ceking, gondok-gondok itu berbagai. Ya namanya kang keroh. Kebasar apa itu nak mati, ya buka, gue Ikut dia itu rumah saya gua rumah yang itu Eh lain di rumah, Iuh, gitu. Trausai, ini <laughs> <cloo> <kita> <chat> <chat> orang itu warahmatullahi wabarakatuh